Assalamualaikum guys, sampai berjumpa lagi seperti biasa. Jumpa lagi di Mister Pungus Podcast di video kali ini. Kita akan membuat warangka atau sarung keris guys. Pertama hal yang kita siapkan adalah nah, alat dan kayu-kayu. Kebetulan, meskipun sedikit, ini sudah ada bahan dan alat-alatnya, guys. Meskipun dengan cara sederhana atau manual. Nah, ini kertas yang kita ambil dari internet, lalu kita print. Nah, seperti ini, guys. Lalu kita emal di kayu seperti ini. Nah, Ini sudah dimal, tinggal kita potong. Nah, karena ini alatnya terbatas, jadi kita apa? Sistemnya nanti kita tempel seperti ini, guys, supaya tidak terlalu susah. Oke kita lanjut dulu langsung di proses ini untuk hasilnya guys. Sesudah sih apa, ditempel-tempel dan dilem. Nah, Lubangnya sudah siap dan sekarang tinggal membentuk saja supaya kelihatan rapi ini digosok-gosok oke lanjut kita gosok -gosok. ini adalah hasil akhirnya guys pengalaman pertama Dalam membuat Sarung keres Oke sampai di sini dulu jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya